kita pertama kita klik yang ini nih tuh udah ke left dunia kita coba cari dari mulai negara dulu negara yang paling pertama biasanya India kita scroll scroll ada ini lagi nah, nah, nah, nah, nah, nah. biasanya dia ada kotak di pojok sebelah kanan jadi kalau kalian udah melihat itu kotak yang ada di pojok sebelah kanan kalian langsung cepat-cepat aja masuk, biasanya itu lagi bagi komal buat kalian daripada pakai auto bikin rusak ya kan bikin rusak hp diamond harganya nggak seberapa. hp harganya lebih mahal mending kalian gini aja tuh scroll-scroll aja nungguin ya kan sampai ada kotak tuh muncul buka deh biasanya sih banyak tuh kalau kalian menyali komal tuh biasanya malam tuh banyak tuh gini nih, nih nih ini ya kalian lihat ya perhatikan ya ini ada komal nih cuman kalau kalian beruntung, kalian masih dapat. <tuh> aduh gua ga cuy gua ga cuy Duh, telat telat deh kita telat guys gua ga lag soalnya gua ga lag guys bah. kotak bukan ya kita telat tapi kalian lihat kan di situ ada kotak tuh tadi di situ ada kotak tuh telat oh dia ternyata bagi rata cuy gua ngelek -like tadi ya kalau gua nggak ngelek -like, tadi gua dapat sebenarnya tapi dia bagi rata tapi terbukti kan itu caranya gampang kan cepat komal ini dia bagi rata nih eh, coba rata, gitu kita cari lagi ya tuh, ini ya tandanya ya kalau kalian pengen tahu pengen cepet dapat komal tanpa auto clicker nih kalian lihat tanda di sebelah kanan, di pojok kanan ini ada kuota komal itu kan langsung masuk aja kalau kalian cepet kan bisa dapat kebetulan tadi aku lagi nge-lag tuh nge-lag parah jadinya nggak dapat Anda kan kakak nggak nggak lag ini bisa dapat nih tadi nih cuman tetep aja jadi dapat dia bagi rata tadi ya bagi rata coba Coba kita tengok lagi ke bawah bawah kalian Scroll aja terus ini satu hari kalau kalian bisa telaten tuh bisa dapat banyak loh, serius kadang gua kalau nyobain gini nih kalau gua gak ada kerjaan nih gua scroll, -scroll gini nih seharian nih gua bisa dapat 150 diamond, serius gue gua dapet 150 diamond loh gua nyobain, nyobain aja ya nyari lagi ya kan ini namanya pantang menyerah kalau kalian sudah sampai ujung tapi disitu belum ada nemu kotak kembali lagi seperti awal ya kan gini kita nyari terus sampai ujung ya kalau di ujung nanti nggak ada lagi kotak kita ngulang lagi dari awal sampai ketemu tuh nomor kotak itu kalau kalian berulang ulang terus setiap kalian udah kelar tuh ngulang lagi dari awal tuh pasti yakin deh itu kalian bisa komal kalian yang bisa komal bukan kalian ngambil komal lagi kalian bisa komal berapa kali tuh apalagi kalau dapat yang beruntung misalkan dia bagi 5 kalian dapat pas lewat gini kalian langsung masuk habis itu dapat banyak tuh tapi kakak saranin kalau kalian sudah ngambil kotak jangan pernah lama-lama di situ otomatis kalian bakal kena kick itu pasti jelas kecuali kalau kalian nyawer kalian dapat komal kalian sawer tapi kalau kalian nggak mau sawer kalian buru-buru kabur dah